Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel cara carakita.id bersama Bang Dani. Oke jadi pada video kali ini saya akan berbagi tutorial penting banget ya yaitu cara setting koneksi internet di hp android tercepat dan paling stabil terkhusus buat sahabat yang berprofesi sebagai kang ojol ya atau ojek online dan ini tentunya dapat berguna di semua jaringan al operator ya cuy Dan bakalan ngejamin orderan kalian itu makin gacor gitu Oke sebelum kita ke caranya buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya channel ini dapat bermanfaat buat kalian semua Oke langsung aja nggak usah berlama-lama ya Buat kalian yang udah penasaran yuk langsung aja kita simak video tutorialnya Dan kita lanjutkan ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus masuk ke settingan pengaturan terlebih dahulu. Kemudian di sini kalian pilih koneksi. Selanjutnya kalian pilih jaringan seluler. Lalu di sini kalian pilih nama point akses. Dan kemudian akan diarahkan pada dua pilihan sim card ya. Silahkan kalian pilih si mana yang nantinya akan kalian gunakan untuk jaringan datanya dan akan kita setting untuk APN nya ya cuy Selanjutnya kalian pilih tambah yang ada di pojok kanan atas ini Nah jadi buat kalian silahkan perhatikan baik-baik caranya ini dan jangan sampai ada langkah-langkah yang terlewatkan ya Oke kita lanjut Langsung aja kita setting untuk edit point aksesnya ya pada bagian nama ini silahkan sesuaikan aja seperti ini yaitu ojol spasifes untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti itu Oke teman-teman lalu kemudian jika sudah kita back lagi ya sekarang kita bergeser ke bagian APN nya Nah di sini kalian wajib ya untuk samakan dan jangan sampai salah ketik Oke silahkan kalian isikan dengan sunsurf seperti ini untuk di bagian APN-nya silahkan kalian samakan aja seperti ini dan jika sudah silahkan kalian pilih OK selanjutnya kalian pilih pada bagian proxynya. di sini kalian kosongin aja ya dan di bagian port-nya sama kalian gosongin juga ya kemudian pada bagian nama pengguna ini sama ya kalian gosongin juga tidak perlu kalian isi selanjutnya kita bergeser pada pilihan kata sandinya pada bagian kata sandinya ini juga sama ya, kalian kosongin juga. Dan pada bagian servernya sahabat semua, di sini kalian wajib untuk sahabat samakan angkanya yaitu 69.195.152.204, teman-teman. Untuk di bagian servernya. Silahkan kalian samakan seperti ini dan dijamin nantinya pada koneksi jaringan kalian kembali lancar dan stabil banget karena ini merupakan HP terbaru yang sudah update ya teman-teman. Seperti itu. Jika sudah sama untuk angkanya kemudian kalian pilih ok. Selanjutnya kita bergeser pada pilihan mmsc nya. Nah pada bagian mmsc nya di sini teman-teman kalian kosongin aja ya tidak perlu kalian isi. Lalu pada bagian proxy mms-nya, di sini lagi-lagi wajib banget ya untuk kalian samakan angkanya, yaitu 101.68.58.135 ya. Untuk di bagian proxy mms-nya, silakan kalian samakan seperti berikut ini. Oke, dan sedikit info, ini khusus bagi TKP atau wilayah ataupun di HP kalian yang sudah lemot banget ya. Dan sinyalnya itu naik turun nggak stabil banget jaringannya gitu ya Dan gak usah pakai lama silahkan kalian langsung diganti dengan yang baru di update ini ya seperti itu Namun perlu diingat bahwa tidak semua wilayah TKP itu sama waktunya Jadi seperti apa sih di TKP kalian itu sendiri tinggal sahabat ojol sesuaikan aja Dan kemudian untuk di bagian port MMS ini silahkan kalian isikan dengan 8085 ya Kalian isi dengan 8085 sampai tujuh semua, hanya terdapat 4 angka yaitu 8085. Untuk mempercepat koneksi jaringan kalian ya cuy. Jadi wajib buat kalian samakan seperti ini. Oke lalu kemudian jika sudah, selanjutnya kita bergeser pada bagian MCC-nya ya. Nah pada bagian MCC-nya, kalian biarkan aja seperti ini, gak usah kalian otak atik ya cuy. Kalian biarkan aja seperti ini selanjutnya kita bergeser pada bagian MNC nya nah sini terkadang lebih rentan banget terkadang ada beberapa perbedaan ada yang sama ada pula yang tidak jadi meskipun nggak sama dengan hp kalian teman-teman jangan sampai kalian otak atik atau dirubah ya karena kebanyakan datanya setelah kita ubah itu ada yang nggak muncul gitu atau kembali ke APN yang pertama kalau misalkan di otak atik atau kalian rubah jadi yang pada intinya jangan diotak atik ya teman teman. Kalian biarkan aja seperti itu. Dan kemudian pada bagian tipe autentikasinya kalian pilih aja yang paling bawah ini ya, yaitu pub atau chap seperti ini. Lalu selanjutnya untuk bagian tipe APN di sini kalian isi dengan default mms sapel dan jika sudah kalian pilih ok. Lalu kemudian kita bergeser pada bagian protokol APN-nya. Kalian pilih pada bagian IPF4-nya. Seperti ini teman-teman. Untuk di bagian protokol APN-nya. Kemudian untuk bagian protokol jelajah APN-nya. Ini sama hukumnya ya. Yaitu wajib banget pilih di IPF4 seperti ini. Dan untuk yang lainnya tidak perlu lagi kalian ubah ya teman-teman. Dan langsung aja kita simpan untuk APN-nya. Kemudian kalian wajib pastikan lagi ya, uh, semua itu sudah kalian isi dengan baik dan benar ya teman-teman. Oke, jadi APN khusus buat teman-teman sahabat setia Kang Ojol untuk mempercepat connection rate kalian, ini sudah berhasil kita update ya. Dan langsung aja cuy untuk kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN khusus Kang Ojol tercepat dan paling stabil kali ini cuy. Oke, dan kita akan tunggu hasilnya Di sini langsung aja kita mulai pengujiannya. Oke, teman-teman, di sini bisa kalian lihat dan bayangkan ya, untuk hasilnya telah nampak di sini. Jadi, di sini pada bagian pinknya berada di angka 55ms ya. Dan wow, ini sangat mantap sekali ya. Kemudian pada bagian unduh di sini berada di angka 17,7 mbps mantep banget ya teman-teman ini sangat cocok banget tentunya buat kalian sahabat yang dirasa sinyalnya itu eh, naik turun lemot atau enggak stabil gitu dan langsung kalian gas aja lah ya settingan apa khusus Kang ojol terbaru ini bisa langsung kalian coba ya cuy selanjutnya bisa kalian lihat sendiri pada bagian unggah di sini berada di angka 17,8 mbps